Di lembah senja Aku bersandar melepas lelah Memandang jauh menghela panjang Menunduk berair mata rindu Sayup-sayup panggilan menggema Seiring semilir angin pelan-pelan mendekat lalu memasuki kedang kuping membicik penuh kandungan arti dan aku kian terkulai rapuh badan tak berdaya pikiranku semakin melayang arah Tak bertujuan Menghambang Tak tak karuan Hanya sepatah Terucap liri Maafkan aku Tuhan Pada jiwa yang penuh dengan rasa Rasa salah Tak berkesudahan Maafkan Maafkanlah